Nah, ini ada Keder Balike bersama New Ribbon Musik hadir buat panjenengan semuanya Menggul dikasih ada Keder Balike Semoga yang menyala. Bapak aja terus I love it, yeah. yang yep, punya lagu main bagian okay. monggo coba dicubut, mongga. Mongga, mongga. Bulan belas, teman Sampai no. <laughs> jumpa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 murih ni terus